Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti lovers, lebih lovers, lovers, serta leslar lovers dimanapun kalian berada, di TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesti Kejora Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Tentunya kita keunggahan pertama ada kabar terbaru dari Bang Putra Siregar Yang mengunggah sebuah postingan foto cute Lesti dan Rizky Bilar bersama Kasepti dan Halid Para ya anak tercinta dari Bang Putra Luar biasa ekspresi dari Lesler sungguh menggemaskan persahabatan ya apalagi keduanya terlihat sangat bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesengan kita ini Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Putra Disitu dikatakan Abang Khalid Siregar marah kalau Aunty Lesti disakiti itu, persahabat ya Tentunya Khalid marah banget nih ketika melihat Lesti kejora disakiti oleh Rizky Bilar Selanjutnya sahabat ya, ada caption yang tuliskan kembali oleh Bang Putra, PPKM tapi mau lebih banyak berbagi biar lebih bermanfaat. Jadi kalau banyak posting semoga bermanfaat tuh sahabat ya. Alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan barokah untuk semuanya dan kita mudah-mudahan juga mendapatkan tentunya kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari IGS-nya Bang Airl, sahabat sahabatnya. Bang Airl sudah ada di lokasi syuting JWB2 dan hari ini kembali beraktivitas, para sahabatnya. Ketika di live Instagramnya Bang Airl juga, tentunya Bang Rizky Bilar masih OTW di perjalanan mudah-mudahan untuk hari ini dilancarkan. Dan dimudahkan amin ya rabbal alamin Bismillah Semoga lancar selalu Hari ini amin Belgia Romania Wow <laughs> Jauh banget persahabatnya lokasi dari Bang Ariel Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kejutan Bahagia langsung dari Lesti maupun Rizky Bilar Tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi dan kabar terbarunya Mungkin idul informasi di pagi menjelang siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.